Selamat siang, pizza Anda sudah sampai di sini. Hey, Oh wait. This one. Yeah. Hold on, ah. Siapa yang pakai grenade launcher anjing? Lu mau Ini eh? Oke, okay, let's ah. side ya, yeah, guys. Stopanto. kita pakaiin lah, guys ya. Oke. Selamat siang, orang kulit hitam. <laughs> suara orang. Gila, musuh demek Jauh demek gua yang pinjaranya tenda Mari nolongin aja <tuk> Nggak masuk sih, Biu Yaa, Biu, Biu, Biu <tuk> Pakai pistol, Biu Puluhnya <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> banyak suaranya merong-rong deh Sorry Dude, I hear one of them back di atas oh, <laughs> Anekkin anjing goblok. Manasih, mana? Mana? Kirain kamu udah di kamar. Oke, tolong aku juga di kamar mandi, Cok. Goblok sini, anjing. Sini. Sini tolong. Tolong, tolong, tolong, tolong. Wei, tolong. Ya Allah, aduh, hmm. okay, Aduh Sakit sekali Aku, aku, aku help <tuk> oh, <tuk> oh, I <tuk> Help! Help! Aos! Aos disarik lu si leader, <laughs> <Dengar> ini tadi dimana? ada. Ini udah Why? Aos! <laughs> <Why? laughs> Ini ada ada ini dia ada circus. Ini ングasa ada segitnya. Aku, Ayo, aku, tumpu, tumpu. Ayo, aku eh gak biar gua informasi gua ada, itu gua ada di Eh, minimal tolongin gua lah, gua digebukin gebukin wedges. ini pengalihan isu banyak. Ini ngaman mau Asma semua. gua gua semua. Apa? Ting, ting, Awas, awas jangan lupa ping. ini lo lo eh Ah. Nomor 3 Lah, Mana? <tuk> Ke Wui pu, ada wibu. Minimal kita bata. Telinga saya dilalak sejago merah. Yo, minimal Di Kabur. Ngobat-ngobat ngobat-ngobat nih. ya. Kami akan kembali. Waduh. masuk Caldera. Dengan kekuatan demokrasi, aku Eh, jangan-jangan, jangan-jangan, eh, jangan. ah. gua. buat. apaan tuh? Apa yang kau gituan tuh yang kalo vote gitu tuh, anjing. <coughs> Baik, Bibi. <coughs> di atasnya terusnya harus Jembatan tuh. Tapi kan, ya, wah, Apa? harus di aduh jembatannya nih aduh lagi awas eh cumpah lu mending kenok gua udah nyampe nih udah gua tutup pintunya Paul, Paul, Paul, Paul Bukan pol. nih, bukannya gimana-gimana, Pak, ya? Paul, pinggianet lu, Paul, gue temenin lu tadi, Paul Paul, buset ga, eh, buset Lo lihat eh, lo mau lihat ga? Lo mau lihat ga? Aduh, well, <man> depan yes. pintu gua aduh, anjing, masih kena <gaduh> Dimental Tidak buat pinggian depan Mas, set belakang, Mas Mas, set belakang, Mas Mas, belakang, Mas Iya, <man Eh, tolong, tolong Ya, waduh, jangan deket-deket, Paul -deket, Wah, wah waduh. Itu kan tidak Aku kamu mau tahu deh. Oh, oh, <hopee> ya, <hopee> ini kau mau tahu depan pintu? <hopee> depan pintu ini tangan. duanya Oh. <tuk tangan> oh ini skill ya. Gua bukan skill isu. Ini ini gak ada nah, ini masalah susah nih. Ini harus ini harus, ini satu jalan, soalnya, satu jalan sumpah, lo nggak naik dulu, nggak langsung naik, kan, Tempatnya nggak ada lagi, jalannya lagi bawah, turun ke bawah, turun ke bawah balik ke kamar, balik kamar, balik kamar. bapak lo di kamar, baru coba. Eh, gitu eh, gimana gitu? eh, di eh, eh, itu pintunya hancur loh. Lihat Biu pintunya hancur. <tuh> <mulis> eh. bisa bisa bisa itu. Baik, baik, baik. Di sini, sini. Wah, kayak sumur. Awas, jatuh, awas oh. jatuh. Awas oh, jatuh. Awas oh, jatuh. <tuh> <tuh> ya, awas jatuh. Jatuh Biu. <tuh> Wah, ini banyak mobil. itu? dari Ini kalian. Itu dari Ya, ini sih antar hidup dan mati, Pak ya. <SILENCIO> jadi <SILENCIO> Enggak kalau lompat, Pak. ngelawan lu sih awas jatuh, awas jatuh, turun lagi turun, turun satu lagi, turun satu lagi, turun satu lagi. apa ah. eh, ya? Reloading. Tuh lihat tadi sono. Bisa. Ini Pak ya. Ini Pak. Ini ada orang, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Uh, ada naik ke atas juga. Enggak jadi. wah uh, naik, naik, naik, naik. Jangan tembak. Berpincang bersama. Nari. Jangan nembak gua anjing. Anjing. Waduh. Waduh. Wah. Ampun lah. Wah, kebakar, deh Aduh, aduh. Anjir. Ya, nyap nembak gua. Amot. Masuk, coy. Ja, ja. Masuk, bay, masuk, bay. Come on, people, get your asses in here. <laughs> Aku jatuh. mati, mau skill Isus lo temen juga itu. Ada ada ada kualitas ada pengorbanan. Iya pistol lagi. Come on now. Makan tai. Nih ma, ni ma, cabut anjing, enggak bisa lawan. Masuk ke ruangan. Masuk ke ruangan. Salah ruangan, Bos. Salah ruangan. Ah! Bos. Salah dia ngomong, "Sekarang lagi you apa? on your lagi jadi jepang, itu jepang, itu jepang, itu jepang, itu Ahhh Tidak menangessions <laughs> Takusion <laughs> Jangan lupa Jangan